Dikir. la ilaha illallah la ilaha illallah anaknya nyetel dangdut, terpaksa kita ngajilir karena tipik, Baru ya. dikir deh la ilaha illallah terus weh ya perempuan yang bugil-bugil dilihat dengan mata lisan dikir kepada Allah la ilaha, ini hak dikir hak, benar tapi yang batilnya kita ini itu yang batilnya jadi dalam satu saat itu mencampur adukan, menumpang, tindihkan antara hak dengan Mbak الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu dahula syarikalah Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa la صلِّ ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa wa 'ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir Amma ba'du ayyuhal hadhiruna wal hadirat itaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Alhamdulillah sumalhamdulillah sumalhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita semua Allah sudah memberikan jatah Pada malam ini Kita semua bisa dihadirkan oleh Allah Bisa didudukan oleh Allah Bisa diringankan oleh Allah Sehingga kita bisa bergerak Mengayunkan tangan Melangkahkan kaki Menuju ke tempat yang mulia ini Ini semuanya hakikatnya jasa Allah ini semuanya hakikatnya adalah af'al Allah Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita <coughs> Karena Allah tidak semarangan Mengundang orang Allah tidak semarangan mendudukkan orang di tempat ini Menghadirkan orang di tempat ini Tidak ini semuanya adalah salah satu pilihan Allah ya. Allah menakdirkan Allah memberikan Suatu ketentuan Kepada kita semua Bahwa pada saat ini Kita harus duduk bersama Di haflah yang mubarokah ini Di acara taklim ini Ini semuanya adalah pilihan Allah Maka kita harus lebih bersyukur Kepada Allah di saat orang lain sedang mengobrol ya, di luar sana Di saat orang lain sedang berjalan-jalan atau melakukan hal-hal yang lagu Yang tidak atau kurang manfaat menurut akhirat Sementara kita ini dengan waktu yang sama kita didudukan oleh Allah Dihadirkan oleh Allah di tempat dan di masjid yang mulia di acara yang sungguh dimuliakan oleh Allah Yaitu ta'ala bulan ilmi Kita bersyukur sekali kepada Allah Alhamdulillah kita semuanya Mudah-mudahan menjadikan amal yang soleh Amal ibadah yang makbul Amin Allahumma ya Allah ya robbal Alamin Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut keluarganya para sahabat para tabiin atba tabiin sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir semoga dan senantiasa kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma ya Allah ya robbal Alamin Ibu bapak yang saya hormati Yang secintai dan semoga Allah mengangkat Harkat derajat kita semua Amin Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Kita Baca lagi Kalau tidak Salah kita Walatal bisul hakobil Batil cuman sedikit Lagi kemarin walat taruhnya Belum kita baca bersama-sama dua ayat saja walatalmi su sampai warqa umar rokyin ya ikuti aja azubillahi Shaytanir <tuh> rajim bis Bismillahirrahmanirrahim. Wala tal bisul haqq qabil bathili watqumul haqq wa antum ta. Lajang Wa, wa ma in. Ini dua ayat Tapi mengandung Berapa kalimat dan berapa huruf Seloga menjadikan kebaikan Ibu dan bapak Karena Al-Quran Satu huruf Sepuluh kebaikan ya bu Dua huruf 20 kebaikan Dikalikan 100 huruf berarti Berapa ratus kebaikan Kita kantongi Kita kumpulin ya Untuk apa? Untuk nanti ditukarkan kepada Ridho Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat ya Untuk ditukarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Amin Wala tal bisu hampa bil bautili watak tumul hapa waang tungta lamun waang primus soleanta waang tuzaka wadaka umar wa kiangin wala bisu dan jangan mencampurkan tumpang tindih. Ya. Walatalbisu dan jangan mencampurkan kamu sekalian Al-haqq kepada yang hak bilbatili Kepada kebatilan Wataktumu dan jangan menyembunyikan kamu sekalian Al-haqq kepada yang hak Waantum padahal kalian taklamunat mengetahui wa aqimus dan berdirikanlah shalah wa tuzakah dan keluarkanlah zakat warka'u dan berukullah kalian ma'ar beserta orang-orang yang sedang ruku Ibu bapa hadirin kaum muslimin rahimakumullah kemarin sedikit ada yang kelewat wala tastaru biti sama nang kolila ini saya ulangi lagi bahwa ayat ini hitobnya kepada Bani Israil tapi masduknya secara umum artinya termasuk kepada kita semua ya Allah ini berbicara dengan Bani Isra Bani Israil tapi isinya ini merupakan perintah dan teguran dan informasi kepada kita semua sebagai umat. Kata Allah, walatastaru biayati dan janganlah kamu menggantikan. Ya, biayati kepada ayat-ayatku sama nang kolila dengan harga yang rendah. di sini saya memakai kolilan rendah ya karena takut punya pikiran kalau sama nang kolila dengan harga yang sedikit. biasa kan kita sedikit ya. Jadi jangan menukarkan ayatku kepada harga yang sedikit Berarti lawannya sedikit apa? Ba banyak Takut punya persepsi yang mendengarnya Oh jangan ditukarkan ayatku itu kepada harta yang sedikit Coba kalau yang banyak mungkin bisa, gitu kan takut besi punya pikiran seperti itu, gitu kan? Kalau sedikit dengan Mbak, memang arti kolilan memang itu sedih? sedikit. Nah, maka saya ambil itu dari salah satu kamus bahwa bisa diartikan dengan salah satu tafsir mengartikan bahwa dengan hina. Jadi hina, ya kan? Janganlah kalian menggantikan ayat-ayatku kepada harganya, harga yang hi, hina. Ditafsirkan yang hina di sini adalah minat dunia dari urusan duni, dunia. Nah urusan dunia itu urusan harta, tahta, ya, wanita, itu kan? Itu dunia nah ini semuanya ini kalau dibandingkan dengan urusan akhirat semuanya hina ya kalau dibandingkan dengan urusan akhirat semua hi, hina maka jangan kau tukarkan ayat-ayatku ini ya kata Allah dengan harga yang hi, yang hina jangan ditukarkan kepada materi jangan ditukarkan kepada Tahta jangan ditukarkan kepada wanita, ya. Jadi ditukarkan ini kepada harga yang hina, yaitu urusan duni, urusan dunia. Kenapa? Karena kamu seolah-olah menukarkan akhirat yang begitu mulia, begitu tinggi, ya, ditukarkan kepada urusan yang hi, hina. Itu. Jadi perbandingannya antara dunia dan akhir akhirat kata Allah. Wal akhiratu khairu wa abqo Akhirat itu lebih baik Dibanding dengan dunia Akhirat itu lebih kekal Dibanding dengan dunia Akhirat itu lebih indah Dibanding dengan dunia Maka dunia ini hanya sementara Bukan tempat untuk kita Yang selama-lamanya Bukan untuk tempat kita di dunia, tempat kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Maka kau jangan coba-coba untuk menggantikan ayatku ditukarkan kepada dunia. Dunia maksudnya ditinggalkan yang hak mengambil dunia. dunia. Nah ya, maka di dalam tafsir bayan tas taru itu. diartikan dengan ai la tak li lian pusikum jadi latas tarute jangan kau tukarkan di sini mah air hudu latas taruh teh hudu jangan kau ambil gitu kan jangan kau mengambil lian pusikum buat kepentingan kalian ya dunia nih ambil kau dunia Ambil kau apa? Jabatan. dudukin jabatan dunia diambil. Umpamanya teh. La tahu dulian pusikum untuk diri kalian. Badalan kemudian diganti. Dengan apa? Minhab ada penggantinya dari ayat-ayatku. Itu kan menggantinya ayat ini. Digantikan kita mendudukin Dan kita ini Apa? Men, apa meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat e wataktumu. Di sini ya. Setelah kita mengambil itu wataktumu jangan kau sembunyikan ayat-ayat kami jangan kau sembunyikan. Disembunyikan ayat-ayat Allah. Terus kemudian kita ambil hartanya. Disembunyikan ayat-ayat Allah, kita ambil kedudukannya. Contoh beginilah menukarkan itu. Seorang ustadz, nih, dipanggil, panggil, ya, Oleh seorang, seseorang yang kaya, tapi sudah tender orang itu bisnisnya riba. Dan bisnisnya riba. Atau bisnisnya jelas haram, tahu saat itu. Tapi kok isi ustadz itu dipanggil ke tempat itu, kemudian membahas pertama meninggalkan yang hak, mengangkat yang tidak hak, atau langsung apa istilahnya, bukan meninggalkan menutup-nutupi, menutup-nutupi supaya tidak apa tidak tersinggung orang yang mengundangnya supaya tidak sakit hati orang yang mengundangnya padahal tahu dia itu ahli riba hukumnya jelas di dalam Alquran riba itu tidak boh tidak boleh karena si Ustadz ini pengen harta Kerana si ustaz ini pengin duduk, maka kedudukan di hadapan orang kaya itu pengin disayangi umpamanya, pengin diperhatikan umpamanya, pengin dibantu sosialnya, pengin dibantu ekonominya, yaitu ditutupi Al-Qur'an yang menyangkut apa? Riba. Bahkan ditanya urusan riba itu orang itu pada tahun, tapi bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu. ah itu enggak benar kaya apa kada ada permen <laughs> mau jawab tentang urusan riba Wah gawat nih nanti bisa-bisa amplopnya dikurangi nanti bisa-bisa kedudukan saya di mata orang kaya ini Wah nomor keberapa nih tidak tidak tidak, bisa, tidak akan dapat apa-apa lagi nanti nah ini yang dimaksud dengan apa la takhudu jangan kau ambil harta Lata khudu, jangan kau ambil kedudukan atau simpatisan dari orang itu Badalan minha merupakan pengganti dari apa? Pengganti dari ayat yang disembunyikan Biarlah, Ustaz, jangan kau bahas itu ya Kan itu jelas itu, udah lah Sekarang mah jangan ngomong-ngomong itu aja lah Gitu kan, ini dibeli Dibeli itu Makanya kalau Ustadz ini mau mau jelasin ini ya kuma saya, ya mau ngomong ini kuma saya, jangan jangan sampai merasakan dibeli untuk menjelaskan ini padahal nggak ada dalilnya ini di lempeng lempeng Seharusnya ayat ini telurusnya ke sana ternyata ada yang membeli dijual. Nah itu wala latas taru ini kepada yang hafal dari sebetulnya itu jadi wala tastarubi ayati maka di dalam tafsir Jalalain mah bahasanya penafsirannya is uh, yastabdilu artinya jangan apa menggantikan ayat kepada harga yang sangat rendah yaitu Harta dan keduduk-kedudukan Kenapa seperti ini terjadi dulu pak Zaman Bani Israel Ulama-ulamanya itu kan Ulama-ulamanya Bani Israel Kalau kita ulama Kalau mereka kan apa disebutnya teh Ruhabah itu pendetanya itulah Yang tahu tentang Toret Yang sehingga mereka-mereka itu Kalau diundang oleh raja-rajanya kalau diundang oleh raja-rajanya yang tidak beriman kepada Al-Qur'an ya, ketika itu maka Ruhaba itu ala pendeta-pendetanya itu suka mengganti dan menutup-nutupi minnati Muhammad sifatan-sifatan Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat. To Jadi Nabi Muhammad itu sifatannya bagus, dirobah menjadi tidak bagus sifatannya Muhammad itu adalah mahmudah diganti jadi madmudah diganti dengan sifat-sifat baginda Rasulullah yang begitu bengis yang begitu apa sadis yang begitu suka marah dan lain sebagainya padahal aslinya yang ada di dalam kitab Taurat itu jelas sama dengan yang ada di dalam Al-Quran Begitu rahmatan lil alamin ya Rasulullah. Begitu Rasulullah itu saya menyayangi seluruh umatnya. Nah, biar kebiasaan pendeta-pendeta atau ulama-ulama ahli kitab pada saat ketika mau diundang itu suka dirubah sifat Muhammad itu. Seakan-akan di dalam di dalam sifat Muhammad itu tidak ada kebaikan, semuanya buruk. Semua jelek. Kenapa karena mau dibeli oleh raja-rajanya Masa oh, so, Muhammad bagus gitu. Ya Muhammad ini seperti ini sifatan pada di dalam karit bukan maka di sini wala tastarubi Ayati sebetulnya bukan ke Ustadz zaman sekarang kitab nyama tapi masluknya bisa dimanfaat kepada kita semua seluruh yang punya ilmu ya seluruh yang punya il ilmu ilmu Makanya gini, sedatang tidak mau gampang tidak boleh ya mau dibelilah istilahnya ayatnya gitu kan, sumpulkan ayat itu sudah terangkan ayat ini di sini mah, Tuh kan? Istilah, kita dibeli ayat kita dibeli yang har, yang harusnya dijelaskan ini tidak dijelaskan. Makanya ketika itu orang-orang di zaman Bani Israel itu yang mau benar-benar dapat hidayah, jadi nggak dapat hidayah. Kenapa? Karena ketika mau benar hidup, mau benar nih hidup ya, mau benar hidup, ternyata yang di depannya gelap semuanya, jadi nggak jadi. Siakilah, ajalma baru-baru mengenal Islam, tahu-tahu seorang pemuda mengenal Islam, datang ke masjid, ayo beda paham di masjid, darut saya. Orang yang baru mengenal Islam melihat umat Islam ini bertengkar. Kata ini boleh. Karena ini tidak boleh. Oh sampai rame. Ini yang baru dapat mau hidayah ini. Kok begini Islam teh ya? Kan gitu jawabannya pasti. Kok begini Islam teh? Yang ini nyalahin ini. Yang itu nyalahin itu. Coba aja pak. Saya dengar-dengar banyak. Yang suka main di Facebook. Yang suka main di apa? Di Youtube apa gimana. Ustadz kan kiai-kiai saling debat saling ini. Kata yang... Awam ini seorang pemuda yang baru meluncur di dalam Islam ini, kok kenapa Ustaz dia, kata tadinya mau mau betul betul mau masuk Islam mau betul betul lah ibadah, ternyata sangat ngerti Ini orang pakai peci, ini pakai peci, ini pakai sorban, ini pakai sor, kok saling bertengkar sampai mengatakan yang lain lain. Ah saya enggak jadi, ah suram Islam sampai kah begitu ternyata itu zaman dulu seperti itu kenapa karena ketika orang mau ada hidayah dari Allah ternyata ketika oleh pendeta-pendeta orang Yahudi ketika itu ternyata tidak ada yang benar nih Islam ini Muhammad ini cuman begini Muhammad ini jadi yang mau hidayah mau masuk Islam juga jadi nggak jadi Islamnya Kenapa karena kata pendeta Muhammad seperti ini jelek terus nggak ada yang benarnya Ya. Ini disulap. Disulap diganti oleh orang-orang yang pintar. orang-orang ya, yang pin, pintar. Makanya wala ayati, janganlah kalian ini apa menyembunyikan yang hak. Janganlah kalian ini menjual ayat-ayatku kepada harga yang rendah alias kepada dunia dunia saya jual harta saya ini bahas ini saya di sini ini, ini, ini bani berapa ini jual-jual ayat seperti itu ya nah, kalau seandainya ustaz-ustaz kiai-kiai yang ikhlas itu yang betul-betul ikhlas itu ya mungkin dia itu tidak terlalu mengharapkan apapun ya yang tidak terlalu mengharap wah oh, ustaz ini ikhlas semuanya nggak kira-kira Pak Sofian Pak semuanya tak takut nggak ikhlas saya juga nih kenapa Aopal undang Ustad datang ke sini dari jauh maunya apa dikasih 2 juta satu kali kedua kalinya nggak dikasih nggak dikasih otomatis gratis ketiga kalinya datang lagi nggak kalau diundang undang kira-kira zaman sekarang nih kira-kira datang lagi nggak kamu mungkin nggak mungkin itu kan Ustadz zaman sekarang ini mungkin e, artinya bukan akan menjual dalil dan sebagainya ya mungkin kita harus penuh pengerti pengertian kira juga harus ngerti ngerti contoh saya nih saya undang Ustadz dari Garut mobilnya berapa nih pikiran saya nih dibaca pikirannya mobilnya berapa Oh ini nyewanya paling ke 250 supir sakit sakitus 200 bensinnya 200 kali genep ratus mau berapa ngasih Ustadz sodakonya itu bebas ah 100 aja sah saja mau berapa aja Oh Ustadz mungkin dari Garut ke sini umpama ini datang sini Oh mungkin lapar dulu belum supirnya kasih rokok belum makannya di pasar oh habis segini habis segini oh perkirakanlah umpamainya berapa satu juta habis perjalanan ya mungkin kalikan saja cuman kita harus mengerti hal seperti itunya gitu kan supaya semuanya pada ikh, ikhlas jadi ikh, ikhlas saya yakin zaman sekarang ini kalau satu kali nggak dikasih air nggak dikasih apa-apa dua kali nggak akan datang lagi saya coba ya Allah ikhlaskan saya, ikhlaskan saya. Duka ada, ada ketika satu saat saya ada yang duka mencoba buka, duka lupa apa. Saya hadir pak kuat kuat mas, pak kuat kuat. Ah ceksi mas, mas, Ustaz cek apa? Tiap kali bercahaya, tiap buruhan, mau apa? Sok pak kuat kuat. Asal bapak kuat ka maut Tiap kali bercahaya kita nampiun. Ya, tapi alhamdulillah gitu kan ada yang ngasih alhamdulillah. Namun kalau mau ikhlas lah mau usah air, airnya dibuang nggak boleh gitu kan. Ikhlas juga nggak bener gitu mah. Memang kalau ada rezekinya itu bukan jual ayat, bukan jual dalil, tetapi ini apa menerima sodakoh dan kebaikan apa jamaah jamaah. Jama, eh, jadi jamaah bukan hanya pahala dari mendengarkan saja. Tadi semuanya punya pahala. Alhamdulillah ya semuanya ada saatnya mengundang ada saatnya diundang. Doa harus ikhlas betul betulnya La tasrubi ayati jati sama nang kali kalila. Jadi sama nang kalila di sini hia alhududu adunyawiati fa inna. Jadi ya termasuk dunia dunia gitu kan harga yang sedikit meninggalkan akhi akhirat-akhirat yang berhar berharga itu. Wala talbisul haqqo bil nah, di sini orang-orang penegak kebenaran nih, ya, penegak kebenaran. Tapi semuanya ke bawah di sini. Wala talbisul haqqo bil batil wa haqqo wa antum ta'lamun. Ta dan janganlah kalian mencampuradukan hak dengan kebatilan dan jangan menyembunyikan hak padahal kalian tahu ini hak gitu kan? Apal itu benar tapi disumputkan? Apal ya teh? Apal temenan tapi disumput? Tumputkan haram haram, nah, haram haram gitu ya, Damar gede, untungnya gede untungnya jadi halam halam gitu. Nah Ini? Jadi wala talbi sulhaqot, ya, orang yang menegakkan kebenaran itu jangan dicampur-campur dengan batil. Contohlah, orang yang menegakkan keadilan nih yang yang apa yang benar harus dihukum ayah yang benar harus dikatakan benar yang salah harus dikatakan salah jangan dicampurkan dengan apa dengan adanya kalau ada sogok menyogok nggak boleh itu mencampur adukan ya orang yang berjuang benar-benar berjuang tapi orang yang dibenarkan ayah-ayah ayah iri yang hasud itu campur aduk kita harus sayang kita harus betul-betul kita ini berjuang itu betul murid perjuangan tanpa dicampur dengan kebatilan ya memperjuangkan yang halal jangan coba-coba sekarang kita memasukkan urusan-urusan yang anu pabelit jadi anu haram anu subhat masuk Mencekak syaratnya mah, wahai para pengadil pengadilan, kau jadi penegak jangan dicampuri dengan apa koruptor korupsi dan sebagainya itu jangan dicampur seperti itu. Kalian sudah benar, sudah ada di tempat yang benar, yaitu apa menegakkan keadilan itu benar, ngan cuman batil, nasok asuk mana? Ya, aya kadang-kadang naon teh. hari nu 2 miliar diantep. Miliaran. Ada yang ngambil nyolong ayam tapi ke babak belur dihukum 2 tahun. Itu kan ketidakadilan sebetulnya. Ya, ketidakadil ketidakadilan maka jangan campurkan ini tugasmu yang mulia dicampurkan dengan apa tumpang tindih dengan hal-hal kepribadian hukum bisa dibeli ya bisa dirobah bisa di ruga hukum itu ini wala hak Bil sulhaq bilbatil sekarang ini kita benarlah baguslah ngurusin masjid awas kita jangan kebatilan jangan masuk ya apa kebatilan yang masuk antara mahram ada muhrim ada apa kalau ibu-ibu perempuan mahram ini jangan dicampuradukan contohlah ibu-ibu duduk di mana itu kan nggak benar umpama kan tidak tidak pakai sekat tidak pakai apa itu mencampuradukan antara hak dengan maksiat terhadap yang kita sudah benar posisi kita, ngan cuman ada kebatilan yang masuk maaf ya, maaf benar, pendidikan ini benar mengadakan pendidikan itu benar di masjid ini, tetapi kok aneh, perempuan yang dewasa dengan laki-laki yang dewasa kok bertumpang tini, bercampur aduk, bergaul tanpa batas benar entah gak? Ini? Ah enggak benar walatalbisul haq bil batil. Benar pendidikannya harus begitu, Ustaz. Cara mendidik anak harus begitu. Ininya harus begitu adalah perintah Allah, cuma yang batil masuk setan. Ini setannya yang masuknya yang batilnya. Ya? Makanya kalau bisa, seandainya kalau sudah kita mempunyai santri atau mempunyai siswa yang sama-sama dewasa, pertama harus belajar untuk memisahkan, dipisahkan. Jangan sampai siswa atau mahasiswa dengan mahasiswi ini bercampur aduk, menyatu, bergaul, dan lain sebagainya. Kok ini didikannya benar? Pendidikannya benar, apalagi Islam, Muslim, pendidikannya, perguruan tinggi, dan sebagainya. Ya, tetapi di situ harus bisa kita menjegal dan menyangga, harus dipisahkan. Ini hak, ini batil kalau kita bercampur, jadi hak dengan batil. Ya, Mbak, SMA udah dewasa belum? Yang terus terang SMA, SKMA, udah dewasa perempuannya, udah dewasa hmm? berapa tahun, laki-lakinya udah dewasa. Nah yang sudah kabir-kabir ini, yang sudah dewasa-dewasa ini, yang seharusnya kita bikin apa, bikin sekat, jangan sampai kau mau ulangan, mau atau atau mas ujian laki-laki yang awe pada dewasa dua anak atau bisa bangkugan atau mata kainnya jaga jarak harus jaga jarak kalau laki-laki yang -laki perempuan harus jaga jarak bagus harus pakai masker bagus itu sebetulnya ajaran Islam di situ sekolah lang langsung tapi pakai jaga jarak pakai apa Mas masker Jaga persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Buktinya Islam itu benar itu tidak akan ada yang apa hamil di luar nikah. Tidak akan ada terjadi seorang perempuan dewasa hilang dua minggu ditelan. Masa datang-datang uo -datang. oh, oh. Ini akibat apa? Akibat yang tadinya lembaga ini betul hak-hak betul bener pendidikan mah bener. The kudu gitu oh kudu sekolah kudu ngaji kudu mas kudu kudu. Cuman prakteknya ada yang salah maka terjadilah ini. Karena prakteknya ada yang salah ya Allah kita dayus ya kita dak dayus maaf ya pada ibu-ibu yang masih anaknya masih sekolah di SMA masih sekolah di SMP udah dewasa belum Kalau perempuan teh dewasanya itu 9 tahun, Pak. Laki-laki 15 tahun. Kalau kalau 5 tahun, kalau 9 tahun perempuan itu harus betul-betul dijaga. Ya. Pandangan dan pandangan juga sudah termasuk zina. Zina itu bukan hanya zina hubungan badan, tetapi zina mata, zina tangan, zina apa? Coba kalau dia ah SMP ini akhwat ini ikhwan ini siswa laki-laki, ini perempuan yang ngajarnya ini perempuan, yang ngajarnya ini laki-laki, ah apalagi seperti itu ya. Sebetulnya hanya yang diperkenankan itu tatap muka, maaf ya, tatap muka itu yang diperkenankan itu hanya mengajar ilmu fikih sebetulnya, karena harus tahu prakteknya itu, ya harus tahu praktek prakteknya. Yang lain, yang insya Allah cukup umpamaku mendengar, insya Allah laki dan perempuan cukup mendengarnya. Wala tas taruh biaya ayati. eh wala tas, eh wala talbisul taruh wala tal bisul hakko bil maaf, wala tal bisul hakko bil bahtio, nah dia dia ulah sok nyampura antara hak kabatah, kabata. sekian campurkan orang membari lalat jauh, eh maaf apa? orang lain aja, maaf maaf ya, jangan ini, kita suka musik enggak? musik rock dangdut dangdut papa suka, jangan bilang gak suka semua termasuk saya juga suka yang paling suka yang nyanyinya pakai ah, pakai apa terus terang aja pakai rock rock mini ya yang bro ibrah gitu ya itu yang paling disukai yang nonton yang nontonnya jamaah pengajian atau jamaah masjid al-arif tauhidnya kurang tapi matanya pengen gimana Hai lagi dikir la ilaha ilallah lah ilaha ilallah anaknya nyetel dangdut, terpaksa kita ngagilir karena tipik bari lagi. dikir nih la ilaha ilallah terus weh ya perempuan yang bugil-bugil dilihat dengan mata lisan dikir kepada Allah Lailah, ini hak, dikir hak, benar tapi yang batilnya kita ini, itu yang batilnya jadi dalam satu saat itu mencampura menumpang, tindikan antara hak dengan ba batil dikir-dikir oh, aja, jangan sampai mata jelalatan ini, rencana sana, di sini, dikir Tak paham Antara yang benar dengan yang salah, jangan disatu satu. Sesampai hidupnya sebetulnya memang kalau ngikuti Al-Quran, tapi insya Allah akan selamat dunia. Kalau Al-Quran menjadikan pegangan atau pedoman bagi kita sebagai Muslim dan Muslimah, insya Allah akan selamat, Pak. Pasti selamat kalau semua ikut Quran. Karena semua tidak ikut Quran, mungkin lebih apa jauh dan menjauhi dari Al-Quran. Ya, inilah, ya Allah, ya Karim. Saya sering kemari kan? Kenapa dunia ini cuman di pojok-pojoknya kan? Cuman di pojok-pojoknya aja yang diingatin oleh Allah. Tsunaminya sebelah sana, gunungnya yang meletus sebelah sana. Enggak tengah-tengah, enggak ada. Ini kita ini karena Allah masih apa melihat banyak orang yang banyak berdikir kepada Allah. Jadi kita seolah-olah menumpang selamatnya kepada orang-orang yang soleh. Duh, udah net-netan ya wa tatumul wa antum ta'lamun dan banyak orang yang menyembunyikan kebenaran padahal tahu itu benar. Sok bapa oge eta teh haram-haram tapi orang resep sok ditinggali. Hah? Kayak bapa numpak motor begini, di depan ada perempuan, ya? Dibonceng pakai motor yang tinggi. Ya, kan nonggeng. Pakai celana bungsat. Cik bapa rek ditinggali rek nikumaha? Ah, iya kan? mau dilihat mau apa? Kata bapak dilihat haram, enggak dilihat. Hmm. Ah, hmm. mau patir, mau <laughs> nah, ini mau batir nih. Wajen ada kulup perum, jual perum. Guslanda dilan ini di ayakene perum, jadi perem bantah Ya kan? Ini tahu kita haram, jangan bilang wah ini enggak haram, enggak enggak haram enggak gitu. Haram tetap haram, cuman kita masih mau, masih resep. Gitu kan? Banyak yang seperti itu, kalau kita mengikuti apa perintah Quran, insya Allah kita selamat dunia akhirat, barokah dunia akhirat, Pak. Cuman sekarang ini, orang ini mungkin pada jauh dengan Allah, jauh dengan Al-Quran, yang sehingga Allah banyak menurunkan azab di muka bumi ini. mudah-mudahan hadirin kaum muslimin rahimakumullah ya, ini mudah-mudahan ayat ini menjadikan. Bemicu kepada kita semua Walaupun ini tujuan kepada Bani Israel Tapi e, masluknya kepada kita semua Mudah-mudahan kita tidak, bisa, tidak pernah mencampur adukan Antara hak dengan Bani ada pun putera puteri kita ini terus harus kita bimbing aja, harus kita diberikan pengarahan terus-terusan, berdoa terus-terusan supaya jauh dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan, dan mudah-mudahan kita semua di tengah-tengah Covid seperti ini ya Mbak ya belum tuntas juga, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat ya Mbak ya penyakit ini, dan kita diselamatkan keluarga kita semuanya zaman diselamatkan, mudah-mudahan disehatkan lahir dan batin, amin Allahumma ya Allah, ya Rabbal, ya Rabbal Alamin, karena sudah ada adan kita sampai di sini. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi, kita bisa bertemu kembali di malam Rabu yang akan datang. Semoga sehat walafiat. Amin. Allahumma ya Allah, ya Rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya, kedua,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 Alhamdulillah kalau masih iya. Nah artinya itu bukan bendera Hisbah Tahrir, itu adalah benderanya Rasulullah, benderanya umat Islam. Andaikan mau dipakai oleh Hisbah Tahrir, itu adalah suka-suka dia. Mau dipakai oleh mas-mas uh, di sini juga boleh juga nggak ada masalah. Nah, kenapa? apa? Karena itu benderanya Rasulullah, semua umat Muslim berhak untuk memakai itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suci bendera, panji nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. Darilah hari. Kagak NKRI dari. jahi si sabir kah tidakkah hati kita sakit ketika kalimat tauhid dibakar halimat yang agung nan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam saat ini halimat